Kali ini saya akan mencoba kuliner pedas ya, jajanan pedas Yang namanya Ciram Baisa seperti ini Ini belum saya aduk, saya aduk dulu guys ya Ini seperti kue Tapi berubahan dasar telur ya kerupuk paksitnya juga sih. Oke. Okay. Wow, ingat ga sulit juga ya. Sumpitnya kayak begini guys. Ini nusuk nobros langsung ke bawahnya ini. Ade. Oke, okay. mari kita coba guys ya. Bismillahirrohmanirrohim hmm. Ya baru pertama kali nyoba nih Kalau enak saya pasti hmm, Angganan Oke okay. yeah. Oke okay. Oke hmm. kalur tapi bentuknya berbentuk tiow ya mm. Kok bas ya? Yeah. Hmm. Ada suara iklan lewat, suara motor. Hmm hmm. Hmm. teksturnya kenyal dan berminyak ya guys. Hmm. hmm. <laughs> Belepotan begini Memprot Saya suka banget Kuliner pedas ini Hmm Hmm Ini mau disruput terus, boleh ya? Aduh, sampai membuat bersin, guys! Ya, wow, mengenyangkan sekali, makan satu juga, ya. Vamos enggak oh, bohong ini, pencah sekali nih enak hmm. perminyak wow. jadi belepotan Habis, guys. Oke, Kayak hmm. okay, alhamdulillah, habis. Dan... Oh mulut saya cukup berantakan <laughs> Oke sekian terima kasih Telah menonton Salam AKF, Adit Kalirin Padrin Sampai jumpa di video, -video selanjutnya Baik Terima kasih telah menonton